So happy, English, happy in English means happy in disclosure Makin banyak yang nanya nih, Miss Adinda Sebenarnya, kursusan yang paling tertua dan juga pelopor dari kampung Inggris itu apa aja sih? Nah yang pertama nih guys sebelum adanya ratusan kursusan bahasa Inggris yang ada di kampung Inggris Ternyata pelopor kampung Inggris adalah dari kursusan BSC Atau kepanjangannya adalah Basic English Course One. Nah adanya Basic English Course One ini bulutnya masih pertama nih guys di kampung Inggris Kemudian banyak nih dari orang sekitar maupun orang luar Pare, mereka bodong-bodong nih masuk ke Pare untuk belajar bahasa Inggris Nah, setelah para alumni itu lulus dari Basic English Course 1 Barulah ada persusan-persusan lainnya Uh, yang paling aku suka nih guys, yang paling mesin dia suka nih dari basic english for one owner itu sangat humble sekali dan owner itu nggak kayak gini loh guys nggak, uh, nih, nih, pokoknya yang paling berkuasa adalah khususanku nggak kayak gitu jadi uh, owner dari BSC ini membuka peluang untuk tetangga-tetangga sebelahnya ikut serta uh, membangun atau membuat sebuah Uh, ladang rezeki ya untuk mereka. Jadi sebelah sebelahnya atau daerah sekitar Desa English Crossman ini banyak orang jualan, banyak orang yang uh, membuka kos-kosan untuk orang-orang yang ke, jauh dari luar Pare masuk ke sini dan bermukim sementara di Pare mereka bisa menyewa kamar-kamar kos -kamar, maupun asrama. Nah juga di sini juga ada sewa nih sewa sepeda juga jadi uh, intinya di kampung Inggris ini sangat uh, sosialnya sangat bagus sekali ya bermasyarakat karena nggak hanya untuk satu orang aja yang menimbun kekayaan tapi juga memberikan rezeki untuk yang lainnya jadi untuk kursus pertama yaitu BC English Course One barulah ada cabang resminya yaitu W Happy English Course One dan juga Happy English Course Two Nah untuk kursusan-kursusan ini dia yang nggak kayak gini loh guys nggak uh, aku kursus nih cukup 2 minggu aja nggak bisa kalau kamu memutuskan untuk les di basic English course One dan cabang-cabang resminya kamu harus mengikuti program dasarnya yaitu namanya adalah CPC Candidate Training Class Nah biasanya program ini kalau di, kalau di BIC sendiri itu selama enam bulan. Jadi, sebelum enam bulan, kalau kalian belum menyelesaikan selama enam bulan dan out dari program itu, ya tentu saja kalian tidak mendapatkan sertifikatnya. Atau nilai selama pembelajaran itu Nah kalau di Happy English Course One satu nih Pembelajarannya cukup 3 bulan Kalian juga bisa merasakan Sama atau setara dengan programnya yang ada di BIC Kalau di BIC durasinya lebih lama Yaitu 6 bulan Tapi kalau di Happy English Course One durasinya itu cukup 3 bulan Cuman perbedaannya adalah Kalau di BIC kenapa kok 6 bulan? Karena seharinya pertemuannya hanya sekitar 2-3 kali nih Nah, sedangkan di Happy English Course One pertemuannya dalam sehari bisa sampai 4-6 sampai kali Nah, makanya kenapa kalau di HSE itu lebih cepat daripada BSE Nantinya, semisal kalau kamu mengambil di Happy English Course One setelah selesai dari program CTC Kamu bisa langsung melanjutkan program selanjutnya, yakni program TC ya TC sendiri pun ada dua, yakni training class dan juga teaching class Belajar apa aja sih? Kalau kalian mengambil training class, maka kalian akan diajarkan how to guide foreigner in the tourism place Sedangkan kalau kamu mengambil teaching class, maka kamu diajarkan how to teach English well Jadi setara kayak kamu itu lagi kuliah di jurusan bahasa inggris gitu loh guys Nah, untuk biayanya sangat murah sekali nih kalian bisa cek di websitenya masing-masing ya bisa di bec kalau misalnya kalian mau masuk di bec kalau kalian masuk di HIC semua link dari kursusan tertua yang ada di kampung Inggris kalian bisa cek di deskripsi box aku kayaknya sampai segitu dulu deh intinya kamu tahu ya kursusan tertua atau pelopor dari kampung Inggris ini adalah bec jadi kalau kalian datang ke kampung Inggris aku rekomendasikan kepada kalian nih untuk pilih kursusan yang terkuat karena kualitasnya insya Allah nih bakal bagus deh. Jadi, jangan salah pilih ya.